empatkan mobilnya ke arah pinggir jembatan. Wow, yes. Langsung dilepas begitu aja. Tiga mobil lewat tanpa adanya press atau zoning out dari EVOS. Dan sudah mulai dikeker kembali. Sepertinya masih belum bisa mendapatkan sebuah pick off... ...ke arah pemain-pemain dari The Infinity. Tapi dua pemain, tiga pemain bakal langsung tabrak... ke arah red face. Satu pemain EVOS ditabrak oleh tiga pemain dari The Infinity. Granat dilemparkan memperlambat jarak pergerakan... ...atau memperlambat proses push... ...yang dilakukan oleh The Infinity. Dan ada granat yang dilemparkan ke bagian atas. Oh, splash damage yang wow masuk oh. begitu dalam namun ada threat damage juga yang diberikan ke bagian bawah masih belum bisa untuk mendapatkan track down, uh, knockdown ke arah dua tim ini iya saling bertukar jual beli aja dari segi granat dan juga serangannya sementara itu molotov juga sudah langsung dilontarkan dari evil red face menunggu aja di sisi top apa siapa dan di mana yang ingin mendatangi mereka infinity logan sudah mau mulai memantau aja tapi dari segi tangganya juga masih dijagain oleh red face betul bahkan dari tani sudah mulai berkumpul kembali empat pemain dari infinity benar benar ngepres pertama Tahanan dari EVOS kali ini dimana Red Face tersisa satu saja di bangunan ini karena KF berada di arah Mercusuar. Belum ada follow up dari pemain-pemain EVOS yang lainnya hanya tapping fire dari arah high ground... ...yang belum bisa mencicil damage yang begitu banyak karena pemain dari The Infinity. Tapi Lazer sudah mulai datang kali ini. Ada bantuan dari Lazer lempar granat ke bagian luar. Tapi pemain Infinity berada di bagian dalam dari compound tersebut. Berada di lantai satu sedikit melakukan sharing compound bersama dengan Redface Face. Eh, akankah mencoba untuk langsung dilakukan flanking aja dari Lazer-nya tapi di sisi lain Face... -nya? ...juga masih menahan di sisi lain juga, Micro Boy. Sudah mulai membantu atau nge juga ke arah Infinity. Diam-diam, semua semuanya sudah dilontarkan lagi-lagi granat berkali-kali ke arah Red Face. Oh, Tapi kenuk. di sisi lain, usinya knock berhasil satu player ditumbangkan. Betul, backup dari KHF. Benar-benar tepat waktu tadi menumbangkan satu pemain dari Infinity... ...yang berupaya untuk mendapatkan knockdownnya ke arah Red Face. Masih sukses untuk melakukan healing dan Red Face. Begitu tenang di bagian balkon, sudah mulai oh. melompat. Kali ini jump shoot, wow. satu. Dua sudah mulai tumbang. Bahkan kali ini bakal ditabrak oh. through smoke. Mendapatkan korban. Yang ketiga ada Infinity. Satu persatu pemain mereka berhasil ditumbangkan oleh Evos. laser di bagian dalam namun ada threat talk yang terjadi. Low HP dari seorang Redface masih berani melakukan pick. Dan Mela bertahan seorang diri dengan sangat bagus. Ternyata dari Infinity masih berada dua pemain mereka masih bertahan. Redface berada di bagian lantai satu kali ini. Dan sepertinya Evos akan berupaya untuk melakukan revive-nya terlebih dahulu. Iya berupaya untuk melakukan revive terlebih dahulu terhadap main power nya Tapi di sisi lain lihat bagaimana dari Redface... Dia yang disergap tapi dia berhasil Untuk mengkontor para pemain dari Infinity dan bahkan Nozi Sudah berhasil di secure point killnya Betul dan Infinity pun Rata, EVOS berhasil Memulangkan satu tim karena lobby Empat elimination mereka kumpulkan Berpindah ke arah tim Indonesia yang lainnya Bigetron kali ini yang ingin Menguji defensif dari Yangon Galacticos Iya ingin langsung menguji Defensif dan juga mulai dipantau Satu sama lain dan bahkan Kalau kita lihat ya tadi EVOS gak ada yang Tumbang masih full 4 men power, ya. Jadi, dari infinity, mereka malah justru yang tereliminasi dan luxi. Kali ini sudah langsung memantau aja, tapi nggak mau terlalu memaksakan juga. Yeah. Mereka masih mencari informasi dari bukit tersebut. Yeah. Belum ada upaya komit untuk melakukan tabrakan ke arah kompon milik Yangon Galacticos. Mungkin ketika mereka mendapatkan satu atau dua knockdown... ...mereka baru menabrak ke arah kompon milik Yangon Galacticos. Karena tadi Yangon kalau nggak salah habis menang fight ke arah tim Axis ya. Hmm. mana tiga pemain dari Axis berhasil dilumpuhkan oleh pemain-pemain dari Yangon Galacticos. Bahkan tidak ada korban jiwa walaupun ada sedikit blunder. Tadi kalau nggak salah one sec yang melemparkan granat terpantul ke arah broken wall. Tapi Yangon Galacticos masih cukup kokoh dengan ketiga atau keempat pemain mereka. Ini dia update untuk circle yang ketiga ternyata menuju ke arah jembatan Waduh. ini benar-benar bikin galau banget iya. untuk circle yang ketiganya. <laughs> iya benar-benar di tengah-tengah banget bahkan sedikit melipir ke arah pesisir dari selatan SMB juga ya. Mengenai ke SMB sedikit tapi mau gak mau kali ini harus berpindah juga dari para pemain yang masih di luar zona khususnya dari tim secret juga dan for Rifle kali ini yang sebentar lagi akan bertemu. Woo. Oh satu. itu dia, sudah satu orang di takedown dan bakal langsung jadi rush for dua. rival dua orang tumbang dan bakal mulai disniper aja. Belum ada target yang optimal tapi tapping sudah langsung dilakukan dari tim Secret. Betul, Matoy membackup dari jarak jauh tapi ini benar-benar kerugian untuk Secret karena mereka sudah kehilangan satu pemain mereka. Jumper bahkan tidak akan ada waktu untuk diselamatkan lagi. Secret kali ini hanya bertahan dengan kedua pemain mereka bahkan dari DX juga sudah mulai mengintip ke bagian lower ground. Mereka masih belum ingin join the fight sebagai third party, mereka masih mencari-cari informasi tambahan. Yang paling enak sebenarnya yang Galaktikos. Mm. Mereka ada di sebuah kompon, mereka hanya tinggal memantau atau mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan Steel Elimination. Sementara dari Xavier yang masih terus-terusan memberikan setup untuk merapihkan defensif area mereka. Ini bisa aja ada happy birthday yang bakal diberikan oleh Xavier... ...ketika Forty Falls naik ke arah bukit yang ditempati oleh Xavier. Iya dan dari The Xavier Lamborghini juga ya... ...dari arah high ground mereka mencoba mencari vision juga. Dia mencoba untuk langsung jumping bani aja ke arah -ke low ground... ya ...mencari vision yang optimal dan di sisi lain berpindah... ...ke salah satu perwakilan dari Indonesia. GD Gates kali ini yang akan berhadapan dengan fish Clan. Betul, Clan. ada Face Clan yang sudah mulai dipantau oleh GD Gates ...tapi belum ada Open Fire yang... Mereka berikan belum bertukar peluru panas. Vampire malah kali ini dari Thailand yang sudah mulai bergerak kembali melewati Matoi. Seorang diri mobil dari Matoy sudah mulai terpantau respon begitu cepat dari Vampire. Swep melihat pergerakan dari Matoy, Stun juga langsung melakukan setup sandwich position. Ini setup berburu dari Vampire akan mendapatkan seorang Matoy. Ada lemparan smoke, tapi Swep bakal tabrak langsung ke bagian kompon dari seorang Matoy. Jiggle tipis dan berhasil mendapatkan Matoy yang ada di bagian dalam dari Sheikh tersebut. Granat yang dilemparkan pun masih belum. Belum bisa ngebet untuk mendapatkan Betul. satu pemain dari Vampire. Iya, terkena seringkali splash damage, tapi masih bisa bertahan dengan cukup kuat di sana. Para pemain dari Vampire dan bahkan empat main powernya masih ter... Kumpul lengkap dan di sisi lain berpindah lagi ke Genesis Dogma bersama dengan ada Face Clan yang kali ini masih harap harapan aja dengan adanya tiga vehicles yang sudah diamankan juga ke arah kompon dari Face Clan dan masih sabar bahkan dari GD juga nggak mau melakukan tapping apapun ya ke arah yep. Face Clan. Gue setuju sih dengan yang dilakukan sama GD saat ini mereka unggul dari segi posisi mereka mereka punya kompon mereka lebih dalam masuk ke dalam circle hmm. dibandingkan Face Clan yang hanya mempunyai sebagian area kecil atau sebuah tempekan kecil yang ada di bagian bibir pantai untuk defensif area mereka yang tidak terlalu jauh dan oh my god ini circle yang annoying banget 70% dari circle adalah air Iya daratannya tipis banget Dan mau gak mau Akankah nanti kita melihat Adanya player-player Yang berusaha untuk bersembunyi Di dalam perairan Tapi nampaknya kali ini Dengan adanya sirkline Cukup tipis daratannya Dan lihat bagaimana APG Melewati Bigetron Red Alliance Begitu saja Tanpa adanya spray down. Tapi kali ini dari Zuxi Sudah langsung melakukan Spray downnya saja Tapi tidak ada damage Yang terkonek Ya betul Dari Fastlane berusaha bergerak Tapi ternyata dari Gede Berhasil memotong rotasi Dari Fastlane Satu pemain Fastlane Dipulangkan karena lobby Namun ada Treadnock Yang terjadi Satar butuh untuk diselamatkan Dan Booms Akan langsung menggerakkan vehicle-nya Akan regroup kembali Dan AP pun bakal bonyok Ada Lamborghini di arah Sniper Tower Akan langsung happy birthday oh. Dan mendapatkan satu pemain Dengan sangat easy pick Dari Lamborghini Tiga pemain ter-knockdown Dan EVOS Juga ngepres rotasi Yang dilakukan oleh APG The last man standing yang bertahan Masih berupaya untuk melakukan revive Tapi EVOS Sudah mulai membangun setupnya Lebih rapi lagi Mereka mendapatkan bagian yang cukup oh. enak Di bagian zona Dari Lamborghini pun masih ingin Mempertahankan tempatnya revive Berhasil dilakukan oleh teman-teman dari APG dan MSC Join the Fight Dari arah lain juga ternyata Vodifals Join the Fight Ada 4 tim showdown kali ini ...yang sudah mulai mepet-mepet jaraknya. Rame banget dan bahkan lihat dari Four Rivals juga... ...berkali-kali melontarkan Granat yang untuk melakukan pengecohan juga... ...dan juga ngecek karena di Gitz dan akan ada MSC juga. Pertarungan yang cukup sengit dari ketiga. Bahkan empat tim yang berbeda Betul. sekaligus ya. Bakal tabrak kanan, kiri, depan, belakang. Yes, ini udah udah chaos banget jarak dari biarnya. nya banget. Geek Fam pun rotasi bakal digangguin banget karena Nichil punya angle shoot... ...karena Geek Fam ini angle yang benar-benar bebas banget. Dari Geek Fam mereka hanya memiliki sebuah broken shoot... Dan setup mereka juga udah mulai melebar. Dembret bahkan hanya mendapatkan sebuah Lekukan tipis yang masih bisa dilihat dari pemain-pemain 4E Ini easy pick sebenarnya dari Epi. Tapi Epi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown -nya. Melihat ke sebelah kanan juga ternyata Yangon Galacticos tidak dibiarkan masuk. Tamius sudah berhasil taksir dan akan face to face oh, bersama dengan Lamborghini. What? Tapi lihat Lamborghini gak, Tuh. gak ngebuat step sama sekali. Dia cukup tenang. Bahkan Lord yang menjadi orang kedua untuk tabrak ke arah sniper tower ini masih belum bisa mendapatkan sebuah... Knocknya ke arah Lamborghini Iya bakal di still kill tadi Walaupun Mikrobo yang berhasil untuk melakukan knock Tapi Bigatron Zuxi yang melakukan secure point kill terhadap Lordnya Dari sisi lain kali ini dari The Savior sudah langsung melakukan Pengecekan aja spray blind spray ke arah Smoke yang ada di depan sana ke Yegen Tapi belum ada satu pun player yang berhasil untuk ditumbangkan ya ini kayaknya paling enak buat tim-tim yang udah mendapatkan sebuah kompon deh Dan iya. Mitchell juga walaupun memang komponnya bukan sebuah rumah Hanya beberapa span yang mengcover dia, tapi benar-benar maksimal dimaksimalkan dengan sangat bagus dan oh, oh satu terjatuh ketika sedang melakukan rotasi dan daybot tidak ada kesempatan untuk diri revive gd bertahan dengan dua pemain mereka kali ini proses revive juga akan segera dilakukan dan uh bigetron mendapatkan sebuah tekanan kali ini eagle Esports sudah mulai memantau kompon milik bigetron iya sudah mulai memantau aja beni jumping juga dilakukan oleh datcon mencari-cari posisi dari arah lawan yang lebih baik lagi karena bigetron juga tentu saja tapi ini dia blue zone yang sudah mulai bergerak lagi dan for rivals api kali ini masih menunggu keberadaan dari vampire betul vampire masih menunggu untuk be untuk bergerak masuk ke dalam zona karena udah di lock sama for rivals Ravenclaw yang bakal membuka jalan tapi masih belum berani untuk tabrak ke bagian kompon tersebut dijemput temannya namun masih belum bisa untuk nyaman masuk ke dalam zonanya. Ini zona benar bener ke arah pantai. Benar. E, daerah Betul. airnya masih ada walaupun nggak se ekstrim tadi. Tapi daerah yang bisa ditempatin oleh tim-tim itu udah benar-benar terbatas banget bener. loh. Dan apalagi bisa dibilang cukup open field ya. Betul. Tidak terlalu banyak obstacles yang ada ini. Kenapa akhirnya nanti akankah kita lihat banyak yang melakukan proning atau melakukan forting. Dengan kendaraan masing-masing dan di sisi lain dari Face Clan perlahanlah namun pasti ingin melakukan masuk ke arah zona milik MSC. Betul sekali dari Ponzai. Uh, uhuh, itu splash damage-nya masuk tapi untuk Ponzai dengan cepat langsung melakukan healing. Nyaris aja knockdown satu pemain dari MSC tapi Ponzai masih bisa bertahan plus ada backup juga dari NC2 yang ada di bagian belakang Evos. Satu pemain mereka terkena knockdown bertemu dengan BN di mana dari Noas yang mendapatkan satu pemain dari Evos bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah poin elimination. Yep, dan bahkan 11 tim yang bersisa di circle kita yang kelima dan juga menit yang ke-20 memasuknya ke arah late game. Dengan banyaknya 11 tim ini. Circle-nya makin sempit, bakal ada pertumpahan darah di mana-mana. Tapi lihat bagaimana BN United, yep. mereka mengamankan daerah daratan yang sekecil Yes, dia mengamankan sedikit. Ini yes. dibilang kepulauan juga bukan. Lebih bukan, tepat iya. yang lo bilang tadi ya. Daratannya bener-bener tipis banget. Bahkan defensive area-nya juga gak terlalu banyak. Dan gak ngejamin daerah itu bakal masuk untuk circle yang ke-6. Tapi face clean Yang masih benar bener ngotot untuk mendapatkan tempat di bagian pinggir circle. Mereka berusaha untuk meretech tempat mirip Pons. Tapi Ponsai. Oh no. Dari arah mana? Diterima damage yang begitu besar. What? Dan oh ternyata dari BN. Noas. Lagi-lagi setelah Noas tadi mendapatkan pemain dari EVOS. Kali ini Noas punya angle shoot ke arah MSC wow. Wow, oh, benar-benar luar biasa dari BN United ya. Dimana mereka berhasil untuk mendapatkan daratan kecil tapi visionnya cukup enak. Berhasil menumbangkan satu demi satu para pemain dari MSC. Begitu pula dari EVOS KF kali ini yang sudah langsung melontarkan granat uh. ke arah Eagle. Esport tapi masih tidak terkena splash damage sedikit pun. Ya, ini dua pemain dari Eagle berada di sebuah ah. kamar mandi. Walaupun sempat memberikan damage karena para ya. rajin, Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Sudah mulai nge setup dari Eagle Esport kali ini. 2-1 setup yang dilakukan oleh Eagle. Mereka tinggal bertiga, satu, satu pemain mereka sudah dipulangkan karena lobi. Xavier masih menjaga angle mereka dengan tertib, tidak membiarkan Vampire masuk ke kompon mereka. Iya nggak mau sampai dia dimasuki oleh penyeludup, tapi kali ini dari KF juga berganti pandangan, berganti target. Dia lebih memintingkan untuk melihat ke arah BN United, karena BN United, diam- diam mereka masih full manpower loh. Betul, itu posisi mereka... Benar-benar tidak terdeteksi oleh tim Benar. lain dan ini dia kesabaran dari kaI membuahkan sebuah hasil, mendapatkan satu di arah lain dari BK juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Eagle Esports. Sudah mulai tumbang satu persatu tim yang melakukan lock angle ke arah dua pemain dari atau dua tim dari Indonesia ini. Sementara Gede sudah dipulangkan ke arah lobby, nice try untuk Gede Gits di game terakhir kali ini. Dan Ivos yang masih berada di arah kompon ini. Sembilan elimination ternyata. Tanpa kita sadari, wow. sudah cukup banyak eliminasi yang dikumpulkan oleh EVOS. Iya dan bahkan bersisa dua perwakilan dari Indonesia yaitu BTRRA dan tentu saja EVOS Reborn. di mana kali ini sudah bersisa 10 tim juga. Dan Granat lagi-lagi mencoba untuk dilontarkan oleh Jasper dan 4 Raffles sudah melihat adanya M SC di depan dia. Yes, tinggal dua pemain MSC yang tersisa. Oh, masih ada tiga ternyata Jasper. Jasper masih ada. Dan ada Granat tadi yang kalau nggak salah dilemparkan. Oh, oh. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya. Dan udah mulai ngeri grup. Ternyata pemain-pemain dari tim MSC. Dan wow, Jasper di atas sana. Uh, tinggi oh, banget. Yeah. Tapi dari sebelah kanan, Reed. Memberikan damage-nya. Karena depan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Cukup low HP dan hanya terbatas dengan sebuah tembok tipis. sudah mulai diintip. Oh, oh, diambil no. sebuah timing yang begitu tepat hanya tinggal pemain terakhir dari MSC yang bertahan dan kembali mundur ke belakang masuk ke tengah-tengah smoke dan masih belum terspot oleh pemain-pemain dari Four Rivals The Last Man Standing kali ini bertahan di dalam rumah iya mencoba untuk bertahan di dalam rumah dan lihat bagaimana dari Api Four Rivals satu orang berhasil ditumbangkan Reed mencoba untuk menolong sebentar lagi mencoba untuk di-revive tapi berlali posisi kali ini melihat Kara Vampire dan juga Bigetron Red Alias dan juga Eagle Esports bersama dengan ada Ivor Siripon yep. di mana mereka empat tim yang berbeda saling deket-deketan dan juga vampire nampaknya sudah mulai memasuki area dari Bigatron betul ini keputusan yang bagus sebenarnya dari vampire untuk nggak nabrak ke arah Savier tadi kalau misalkan mereka nabrak itu gambling banget antara mereka menang fight Bener. atau mereka yes. diratakan oleh The Savier tapi dengan keputusan mereka mereka berhasil sedikit menusuk ke dalam zona yang ke 6 yep. dan uh ini dia Pops the last man standing akan menghadapi pemain-pemain dari Farival tapi kayaknya mereka nggak akan bertemu karena mereka memilih jalur yang lain tidak berjod Bodoh untuk kedua tim ini melakukan pick off malah bertemunya dengan Frankie pemain dari The Savier yang tertahan di bagian lantai dua sudah mulai memisahkan diri dua satu set up dari The Savier dua satu satu lebih tepatnya dan Evosman dua belas <laughs> elimination lu. di match kita yang terakhir 12 eliminasi yang cukup banyak tapi lihat bagaimana kali ini dari Vampire juga diam-diam melakukan proning aja dia ingin menahan placement point Iya ya, dan iya ampun Apun. gua kira nggak kelihatan iya. tapi ternyata ke spot dengan sangat baik dicek dengan sangat baik bahkan Biget on juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Vampire dimana Reverend Raven Cloud dipulangkan berdekatan lobby tapi still elimination dilakukan oleh Xavier jangan knockin BTR yang ngambil eliminasinya adalah tim Xavier. <laughs> mm, iya benar-benar benar banget tapi lihat satu pemain lagi satu Tim bahkan. Dari four Rivals berhasil dieliminasi begitu pula dengan adanya Zuxi yang harus ditumbangkan. Di sisi lain masih mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu dari Liquid melakukan blind spray ke arah depannya. Ya sudah mulai bergerak kali ini masih bisa untuk di revive sepertinya. Satu pemain biget, uh, bigetron yang sedang ter-knockdown kali ini sudah melihat ke sebelah kanan di mana Dark berhasil diamankan tadi namun dari pemain-pemain The Xavier yang lainnya masih belum ketahuan oleh BTR. Sementara dari Vampire ternyata masih ada The Last Man Standing mereka yaitu swep yang jaraknya tidak terlalu. Jauh dari Bigatron Betul sekali Vampire dan juga BN United Mereka dari kedua belah tim Masing-masing mempunyai satu pemain terakhir Last Man Standing Di sisi lain dari Bigatron Red Alliance bersama dengan Evos, mereka masih cukup banyak Tiga dan juga empat dari segi manpowernya Akan kali ini mendapatkan winner-winner Chicken dinner untuk hari ini, aku gak sabar Banget sih, ya kita doakan yang terbaik Amin. Buat tim Indonesia, makanya buat yang lagi nonton Jangan lupa hashtagnya Indopride, oh no no no banget awas hati-hati tapi untuk yang ada damage yang masuk karena Luxi masih bisa terselamatkan dan ada follow up juga yang diberikan oleh Bigetron dengan begitu cepat tabrakan kedua bakal hadir kali ini akan mengontrol karena sebelah kiri terlebih dahulu dan para Jin berhasil diamankan namun dari Bigetron dua pemain mereka terknock bahkan tiga pemain mereka ter down lemparan granat atau Molotov ternyata masih belum bisa memulangkan dua pemain dari Eagle Esport yang ada di bagian broken wall sementara Zuxi dipulangkan ke arah lobby Luxi akan menyelamatkan Ryzen tapi pergerakan pu sudah dibangun oleh seorang chopper dan backup Diberikan oleh EVOS tanpa disadari EVOS membantu posisi BTR yang sedang tersandwich. Iya the sandwich posisi dari Biggeron Red's Alliance tapi di sisi lain Luxi Ingin mencoba untuk menahan juga dia berhati-hati terlebih dahulu. Apalagi kali ini sudah melihat adanya White cat yang langsung aja di secure. Dengan adanya Granat yang dilontarkan dieliminasi oleh Evos Reborn. Betul, Lazer punya timing Granat yang begitu bagus. Tadi bahkan dari BN tidak bisa berbuat banyak lagi setelah mereka menyeberang ke bagian pinggir pantai dari Verbiere. Xavier nih yang harus diperhatikan karena mereka masih bisa mengganggu pergerakan dari Bicketron saat ini sementara dari Eagle Esport tidak membuat step sama sekali Luxy nggak mau masuk ke dalam rumah takutnya di HBD dan uh granat dari Rabis menumbangkan seorang Liquid tambah lagi ada Ezra yang ingin memasak granat dilemparkan bertukar dari Bicketron Liquid sepertinya bakal dibiarkan begitu aja tapi granatnya lompat dibakar dan terbakar jadi ayam panggang tapi dia berhasil mendapatkan satu lang langsung dipulangkan bertukar dari lobby Ternyata enggak. Ryzen masih selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak langsung dipulangkan. Karena lobby ternyata oleh seorang Datkon. Iya masih bisa untuk di-revive oleh Luxi. Berarti ini menyisakan dua perwakilan juga dari Indonesia. Yaitu EVOS Reborn. Dan juga Bigetron Red Alliance. Yang akan berperang. Melawan dari The Saviary. Mereka tiga juga ya. Dari The Saviary dan juga Betul. EVOS. Masih cukup kuat lah. Dari yep. powernya ya. Ini tiga, tiga, dua. Bikiran yeah. mungkin yang harus lebih bersabar. Untuk menunggu EVOS dan juga The saviary pecah perang Karena kalau kita lihat dari setupnya sendiri kedua tim ini mempunyai setup yang begitu rapi sama-sama memiliki broken wall sama-sama memiliki rumah tinggal Bigetron nih yang lebih bersabar lagi menunggu dua tim ini pecah terlebih dahulu Iya, siapa dulu-duluan lah ya yang ingin menampakkan dari perwujudannya... ...tapi kali ini sudah memasuki circle yang ke-8, menit ke yang 27 makin menyempit lagi... ...dan mau gak mau nantinya dari The Xavier, EVOS maupun Biggeron mereka harus mau gak mau maju. Dan setup up smoke bomb kali ini sudah dilakukan juga oleh tim EVOS. Ya, yes, sudah mulai ada smoke yang terpop out di bagian depan, pintu sudah mulai dimainkan kembali. Wah ini dia, gerakan terpesona, Aduh, aku terpesona, terpesona. gila ini EVOS benar-benar bergerak dengan hati-hati... Barbar untuk langsung tabrak karena Xavier mereka ingin menang, e, mengamankan objektifnya untuk masuk ke dalam zona dan apakah dari Frankie? Tahu pergerakan lambat yang dibangun oleh EVOS saat ini. Oh no. Granat masa ke bagian broken wall-nya. Akan segera meletup. Oh. Oh. Hampir mendapatkan sebuah knockdown. Tapi untungnya EVOS masih bisa tertahan. Lemparan granat berikutnya. Franky juga sedang melakukan proning. Oh, oh Ini high ground, lower ground, high ground, lower ground. Dan KF sudah mulai bangkit. Melihat pergerakan dari seorang Duck. Masih belum bisa mendapatkan sebuah yang Sudah mulai bangkit lagi. Kembali Franky. KF ditumbangkan. Namun red di meja begitu dalam. Dua pemain tumbang. Lazer maju dengan penuh percaya diri dan Xavier pun rata top two untuk Indonesia berarti salah satunya bakal diamankan oleh Indonesia WWCD-nya dan winner winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Bigetron Red Alien top to di game terakhir berhasil diamankan oleh Indonesia <tuk> <tuk>